Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, The Lovers, dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan cover terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya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 dari admin, dari kru semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya persahabat ya karena tentunya besok kita semuanya sudah Berpuasa, mudah-mudahan puasa kita semuanya lancar yang menjalankan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh Admin Lestari Entertainment. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Ramadhan tahun ini lebih baik dari Ramadhan sebelumnya. Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah sampaikan kita ke hari kemenangan satu Syawal 1444 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf. Jangan digeser, karena ada rizki Hilal. Katanya, "Tuh, ada Masya Allah. <gifat> Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat bahagia, dan tentunya menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baik mungkin." Amin. Kita doakan yang terbaik, pokoknya untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat selanjutnya, di sini ada tentunya full moment kebersamaan BBL dan Kak Sasha. Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang iri dengan Kak Sasha yang begitu deket banget dengan Abang L ini lucu banget sahabat, ya kegiatan BBL hari ini luar biasa banget nih dengan Kak Sasha dimulai dari main bersama main piano bareng dan Kak Sasha pun tentunya berenang juga di rumahnya Leslar Masya Allah ini sih kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita tentunya dapatkan kita lihat persahabat begitu banyak tangkapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram UMD yang masya Allah nak pintar. Makin pintar aja gemes candu katanya itu Ada juga persahabatan tanggapan lain dari akun Instagram Harmini14 Masya Allah, Abang El, kesayangan, tadi habis berenang ya sama Kak Syahsyah embul nyaci, embut, kasep, ganteng, katanya itu Masya Allah Begitu banyak support, begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Dan tentunya orang-orang yang tulus mensupport dan mencintai Leslar family untuk selanjutnya ya persahabat juga nih terbaru yang kita dapatkan Cidukan hari ini persahabat ternyata idola kesayangan kita lagi nonton bioskop bareng dengan Habib Wow Masya Allah lagi pada nonton persahabat ya ditraktir sama Habib Usman kata Papa B Namun persahabat ya ada tentunya jawaban juga nih mengenai pulang dulunya Papa B main bola tentunya kemarin persahabat ya Ternyata dia ngambek nih nih persahabat. Masa hasil pertandingan dianulir BIP Kata Papa Bilar Aduh Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh chigemoy Masya Allah lagi nonton Nih siapa yang kemarin pada nanya kenapa pulang duluan Katanya tuh Tim kagak ngerti masalah pulang-pulang saya Katanya tuh Masya Allah Pokoknya sehat terus Pokoknya bahagia selalu untuk leslar Apapun yang dilakukan hari ini selalu dimudahkan Dan dilancarkan Amin Kemudian juga persahabat berikutnya kita simak nih informasi penting banget untuk warga Konoha Alhamdulillah lagu Lesti insan biasa Sudah tembus 8,9 juta viewers Sedikit lagi untuk ATW ke angka 9 juta Semangat pokoknya dikit lagi Masih semangat ya pokoknya untuk warga Konoha Gas gun, streaming terus lagu-lagu Lesti Mudah-mudahan bisa tembus 10 juta viewers dalam satu minggu Pokoknya kita yakin, optimis untuk kita semuanya semangat. Untuk berikutnya juga bersabar ya kita intip outfitnya BBL yang tentunya lagi main bareng Kak Sasha. Baju warna pink yang dipakai oleh Abang L ini harganya bersabar ya, luar biasa banget nih rp 129 Berkah barokah pokoknya untuk Leslar, mudah-mudahan rezekinya selalu bisa nular ke kita semuanya. Amin ya Robbal alamin. Dan tentu bersabar ya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya